buka pekerjaan yang mulia. Tapi jangan keadaan memberi jangan dibelakang tangan kiri. nah tadi dulu aku lu? Nurut udah ada dulu lu nak dah? Nah, kanan. Itu fikih. kena? Fikih. Nah, ha, Kemudian kalau kita masuk ke rumah pakai kaki kanan. Kanan. Kalau kita pakai sepatu pakai kiri. Kiri. Mana dulu? Kanan. Kanan. Kalau buka sepatu kalau kita buka sepatu kiri. kiri. Nah, jadi kalau kita pakai baju dari kanan. Kalau kita buka baju pakai dari kiri. Kalau kita pakai sepatu, nah itu contohnya. Nah, kita yang mudah mudah boleh. Ya. ya tentang hukum. Hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Ia mengatur sudah. Né? Alvin juga nih bagus, bisa satu lah usaha. Usaha semua. Nggak usaha nih. Uh, yang terus berapa? Berapa? Berapa? dari Berapa? Berapa? Ya. Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? juga Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? semua. Berapa? Berapa? Berapa? tahan ah, yang kedua masuk buat. Ini nak. Nak ku. Ha. Ha ya alhamdulillah. Ah boleh letak sudah tak duduk balik sini. Kita eh sudah tak simpan Kita suka-suka, usah dua awiya juga usah Dua kadang menduri, kadang-kadang nantu, tapi diingatkan ini sejak pagi. Itulah kita namanya kita belajar. Tapi kenapa kita nantu atau kenapa ada orang lain kita payah capek, kimi juga itu godaan, godaan syaitan. Aa, kita dari nampaknya nampak kita, gitu. tapi kita harus selalu berdoa dengan Allah kepada Allah yang ucapan untuk jadilah iman Rabbiem, jadi itu tuh kita ucap. Alhumdulillah nasiohan Rabbiem, Alhumdulillah nasiohan Rabbiem. Subhanallah rahman rahim. Terima kasih kepada Allah. Lagi ucap mohon maaf dan mudah-mudahan uh, kita bertemu lagi Kapan-kapan nanti kalau ada um, uh, yang kita insyaallah kita bantu sini. Uh, ya, abie, uh, ya ya. InsyaAllah uh, um, mudah kita untuk anak-anak kita ini. Lagi, lagi. Jadi, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ah, now. Now, uh, lagi